Satupun tidak ada mencantumkan nama Boleh nanya? Pak Pol Boleh nanya nih Pak Pol Kok oh, pada melarikan diri nih? rajia apa ini siapa bertanggung jawab ini nih, Pak Pak mau tanya Pak perwiranya siapa bertanggung jawab ini Pak Pak Polisi mau tanya Pak siapa bertanggung jawab terhadap rajia ini Pak Pak Polisi oh, udah selesai Pak siapa bertanggung jawab terhadap rajia ini Pak Wow. Pak selamat siang pak Pak boleh nanya pak Tidak ditanggapin Melarikan diri semuanya Polisinya melarikan diri Sana saya tanggap dulu. pak polisi menanya ya, boleh pak boleh pak raja siapa yang bertanggung jawab pak mau yang berani jawab pak mau ada ketakutan ya siapa yang bertanggung jawab raja apa ini ya bang siapa yang nangkap tadi bang abang tanyakan raja apa hari ini siapa yang nangkap tadi mau tanya bang. Oh, ya. bom, kita, ah, ini ini nah. sana, Pak Mana? Mana oh. ya, ampun. Tidak ada. Saya di tadi udah. siapa Pak. Udah udah ya. tadi. Ya, tadi. Tuh, Tuh, kenapa enggak nanya? bisa. Kenapa enggak, bisa, Pak? Kau tidak, kau tidak, kau tidak, kau tidak, kau udah kau tidak, kau tidak, kau tidak, kau tidak, kau tidak, kau tidak, kau tidak, ya tidak, kau tidak, kau tidak, kau iya SPT ya lama-lamanya nah, ya. ada semua lengkap izin pak siapa -siapa? Oh, ya. perwiranya tidak ada siapa perwiranya yang bertanggung jawab terhadap raja ini pak yang jelas ada SPT. Yaudah, ya. itu, perwiranya siapa pak Oh, tanya -tanya udah, tanya -tanya, jelas bang. melanggar SOP. SOP itu, Bang. Standard Operational. Hah? Standard Bapak kan udah salah ini. Kok oh, salah ke mana? Yeah. Yeah. Yang utangnya per virus apa? Ada? Siapa? yaudah udah, enggak apa perlu tanya-tanya itu. Loh, wong perlu tanya-tanya. Kita masyarakat sebagai social control boleh menanyakan loh, Pak. Huh? Dia masyarakat boleh yaudah. menanyakan, Pak. Tengok masyarakat yang ke mana, Bang? Kan itu ada. Kenapa? Saya masyarakatnya, Pak. Saya junior nenggola lah. Mempertanyakan boleh kan? Enggak boleh, enggak ada. Siapa nama perwiranya, Pak? Siapa nama perwiranya, Pak? Siapa nama perwiranya, Pak? Sudah perwira, tanya aja ke Polsek, Pak. Tuh, kenapa ke Polsek? Saya tarik di lapangan, Pak. Bapak sekarang derajat di lapangan, bukan di Polsek, Pak. <tuh>